Perbarui ilmu Islam kamu bersama pagi, di pagi, dan pagi, selamat Assalamualaikum warahmatullahi pagi, selamat Bismillahirrahmanirrahim لهم جنات الفردوس نزلا خل... Rumi dadan li kalimat yorombi lanan fidel Nabi مثلهم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadiran Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indosaku, di mana alamin tepat pada hari ini di ahad 14 Februari, TV One merayakan hari jadinya yang ke-13 tahun. Tanpa terasa pula, perjalanan Damai Indosaku program yang selalu menampilkan ilmu bersama guru-guru yang kita cintai, telah memasuki di usia yang ke-12 tahun. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini tentu saja kita hadirkan sesuatu yang spesial untuk Anda, guru-guru yang telah hadir bersama kita, yang telah bersama TV One berbagi ilmu untuk Anda pemirsa yang berada di rumah. Insya Allah dalam kesempatan kali ini telah hadirkan di tengah-tengah kita bersama Mama Dedeh, kemudian juga Ustadz Abdul Somad dan Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya juga tidak tampil sendirian, saya ditemani oleh sahabat saya Bayu dan Paulin yang tentu saja nanti akan mengantar para guru-guru untuk menyajikan ilmu yang berkaitan dengan perjalanan dakwah kita melalui media, yaitu damai Indonesiaku, lantas bagaimanakah sesungguhnya ketika dakwah pada zaman dulu kita bisa membayangkan ketika seseorang... Ahli ilmu yang mencari satu hadis Memastikan kebenaran satu hadis Memakan waktu bahkan tiga bulan lamanya Dan sekarang begitu mudahnya Kita difasilitasi oleh anugerah Yang disebut dengan media Dan insya Allah dengan kehadiran TV One Kita akan memberikan yang terbaik Bagi pemirsa Nah inilah Damai Indonesiaku Spesial dalam rangka ulang tahun TV One yang ke-13 Yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita Selamat mengikuti bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa azmain yang saya hormati Ketua Yayasan Insan Sendekia Madani yang saya hormati Kiai Haji Abdul Somad saya terus terang baru tumben hari ini ketemu yang hormati seluruh masyarakat tipiwan dimanapun anda berada pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua terutama nikmat iman nikmat Islam nikmat sehat walafiat Alhamdulillah hari ini kita ada di uh, Yayasan Insan Candi Ani dalam rangka Indonesiaku. Alhamdulillah pula tipiwan ulang tahun yang ke-13 Masya Allah luar biasa dakwah yang kita lakukan dakwah ini merupakan ibadah yang sangat baik. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman ud'u ila sabi rabbika bil hikmat wal ma'idatul hasanah ajaklah untuk menuju jalan kepada agamanya Allah dengan penuh hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Allah setiap saat dan kesempatan kita semua Apalagi yang masyhuan insan cendekia madani, saya tahu persis masalah kita semua tugas kita ini berdakwah, dakwah ini tugas kita semua bukan hanya pilih-pilih, bahkan Rasulullah sampai mengatakan dikatakan bariguan ini walau ayah sampaikan walaupun hanya satu ayat. Artinya apa? Yang namanya tugas berdakwah bukan hanya orang yang ilmunya mumpuni seperti Kiai Haji Abdul Somad, bukan orang yang luar biasa esnya banyak depan belakang. Tapi tugas kita semua Rasulullah SAW mengatakan walaupun hanya satu ayat itulah tugas kita. Dan ternyata yang namanya berdakwah ini merupakan kewajiban kita dan ini kalimat-kalimat yang terbaik. Waman muslimin. Mana ada kalimat yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah. Dan mereka beramal soleh, dia mengatakan kami termasuk golongan orang yang berserah kepada Allah. Artinya dalam ayat ini orang-orang yang benar-benar berdakwah buat dirinya dia beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh. Karena manusia tujuannya di alam dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dua, yang pertama buat ibadah kepada Allah habluminallah, yang kedua buat bermuamalah habluminanas. Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia Kecuali hanya menyembah kepada Allah Artinya kalau ada manusia hidup di alam dunia Tidak ibadah kepada Allah Artinya orang tadi tidak sesuai rencana penciptaan manusia Yang kedua manusia diciptakan oleh tujuannya tidak lain Sebagai halipatullah pil'ar Masa Allah bagaimana kita bermuamalah Bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia Bagaimana kita bergaul dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan lingkungan sekitar. Ini tugas kita. Artinya kalau ada manusia yang hidupnya merasa lebih hebat daripada manusia yang lain belum sesuai dengan rencana awal penciptaan manusia. Dan ternyata yang namanya dakwah Allah menyatakan. Dimanapun kita berada pasti ada orang yang bisa mengajak orang berbuat baik. Mencegah orang lain berbuat munkar. Anda silahkan lihat dalam Ali Imran 104. Wal takum minkum 'anil munkar Adalah muncul di antara kalian. Orang yang selalu mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat munkar, mereka semua orang yang beruntung. Artinya kata Allah dalam ayat ini, Dimanapun kita berada, orang yang muncul ke permukaan, yang selalu mengajak kepada kebaikan, Mencegah kepada kemunkaran dimanapun pasti ada. Alhamdulillah saya yakin. yayasan insan cendekia madani ini luar biasa. Diciptakan kader-kader bangsa buat pendakwah. Luar biasa dakwah ini merupakan kewajiban kita. Saya yakin yang keluar dari sini pasti anak-anak yang hebat. Berdakwah kepada semua. Kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, mudah-mudahan saja, dengan dakwah-dakwah yang kita lakukan, benar-benar kita bisa mengajak orang berbuat ma'ruf mencegah orang lain berbuat munkar, dan Allah menyatakan dalam ayat ini, mereka semua adalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah, hidup di alam dunia siapa yang pengen rugi, semua pasti pengen beruntung. Di antaranya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kalau kita mau jadi orang yang beruntung." Setiap saat dan kesempatan dimanapun kita berada. Mengajak orang lain berbuat ma'ruf. Mencegah orang lain berbuat munkar. Dalam keluarga, buat diri kita, buat anak-anak kita, buat masyarakat kita, buat lingkungan kita. Masya Allah, sekarang buat bangsa dan negara yang begitu luas. Yang begitu banyak. Ini dibutuhkan Amar makruf Nahim Munkar. Cuman ternyata punten. Yang namanya Amar Ma'ruf rahim Munkar tidak hanya kita. Bicara-bicara-bicara percuma kalau kita tidak memberikan contoh. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kuntum heru ummatin nabil ma'ruf watan anil munkar wa minu nabilah. Ali Imran 110. Kalian umat Islam adalah manusia, makhluk yang terbaik di alam dunia ibuat buat manusia-manusia yang lain. Kenapa? Karena kalian selalu mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat munkar. Kalian beriman kepada Allah, masa Allah. Kalau benar-benar apa yang Allah firmankan dalam ayat ini, benar-benar ada dalam diri kita semua sebagai seorang yang beragama Islam, insya Allah negara yang kita harapkan baldatun, tojibatun, nurbun gopur pasti dalam genggaman kita semua insya Allah. Kita selalu setiap saat ada kesempatan ngajak orang lain berbuat baik. Sekarang begitu banyak masalah Allah orang yang miskin, kita ngajak kepada mereka untuk saling menyantuni. Saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Kemudian, apalagi kita lakukan kalau melihat orang yang berbuat muntar, tugas kita semua, kata Allah, cegah mereka daripada perbuatan munkar. Bukankah hadis Nabi mengatakan, "Kalau kalian melihat ada kemungkaran depan kalian, cegah dengan tanganmu, dengan kekuasaan dan kekuatan." Kalau kalian tidak sanggup, cegah dengan lisanmu, dengan berdakwah. Alhamdulillah, Kiai Yajur somat luar biasa dakwah, dakwah beliau ini, lain generasi. Ini negresi usia 70. Ustadz berapa usianya? Tuh 44 segera anak saya. Nomor 4. <tuh> ini sudah NNN. Maaf. Jadi gaya bicaranya beda kalau NNN dengan yang muda. Ini. Masya Allah ini luar biasa. Jadi dengan kita mengajak orang lain berbuat baik. Mencegah orang yang berbuat munkar. Ini sudah luar biasa. Dan kita beriman kepada Allah. Mengajak bagaimana caranya. Bukan hanya kita berbicara. Tapi contohkan Rasul mengatakan ibda bin psik dimulai dengan diri kita. Kalau kita pengen keluarga kita rajin sholat kita dulu. Kalau kita pengen keluarga kita rajin semacam berjamaah bapaknya dulu ke masjid. Ini kadang-kadang bapaknya teriak-teriak anak-anak suruh sembahyang berjamaah bapaknya di rumah nonton TV. Emaknya ngadepin TV bagaimana akan berdakwah keluar dengan baik kalau anak keluarga kita saja tidak bisa diberikan dakwah oleh kita semua. Baik terima kasih Mama, dari sini kita mendapatkan pemahaman bahwa sejatinya kita sebagai Muslim wajib menyampaikan ilmu yang kita ketahui tentang ajaran agama Islam meski hanya satu ayat. Lantas bagaimanakah metode dakwah yang disesuaikan dengan zamannya, Mama Dedeh akan memaparkannya di segmen berikutnya. Untuk itu pemirsa yang dirahmati Allah, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku, ku, spesial hari ulang tahun TV One yang ke-13. pemirsa TV One yang dirahmati Allah metode dakwah merupakan salah satu unsur yang memiliki peran penting dan strategis dalam keberhasilan dakwah metode dakwah senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi zamannya. Namun demikian adakah cara, terutama dalam Al-Quran, landasan yang baku terkait prinsip-prinsip yang harus dibangun dalam berbagai ragam metode dakwah. Mama Dede akan menjelaskannya, silakan Mama. Baik Pemirsa, yang namanya metode dakwah berkembang sesuai dengan waktu, sesuai dengan zaman. Berubah, berubah, berubah, berubah. Saya tidak usah jauh. Zaman saya kecil tahun 50-an yang namanya dakwah hanya ngariung kita ngaji. Seperti itu di masjid, di musola di pesantren. Berubah, berubah, berubah langsung ada radio, langsung ada kaset, sekarang ada CD Ustaz kita yang hebat ini luar biasa, Kiai Abdul Somad. Dari Instagram, dari Youtube luar biasa majunya perkembangan zaman buat berdakwah mana yang paling efektif untuk kita melakukannya apapun yang kita lakukan modalnya hanya dua yang pertama dalam kita berdakwah harus ikhlas karena Allah Kenapa? Punten dalam tanda kutip tidak sedikit orang yang namanya berdakwah pengen tenar apalagi sekarang Punten yang namanya di radio yang namanya di TV Masya Allah warak yang nama Youtube, di Instagram, banyak luar biasa. Buat apa niatnya? Kalau niatnya kita berdakwah Untuk amar ma'ruf, nahi munkar, insya Allah Allah memberikan kepada kita pahala. Insya Allah, karena keikhlasan. Niat kita yang pertama. Innamal a'amalu bin niat, wa innamal likulim beriin manawa. Niat. Niat berdakwah buat apa? Buat ketenaran. Wa man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. 15 dan 16. Kalau seandainya kalian yang kalian cari hanya dunia dan seluruh perhiasan alam dunia, aku berikan kepada kalian, aku berikan sesuai yang kalian minta dengan sempurna kalian di alam dunia tidak akan dirugikan sama sekali. Namun, di alam akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam, dan apapun yang kalian kerjakan di alam dunia, amal kalian merupakan kesiasiaan. Apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini? Apapun yang kita kerjakan, kalau kita niat bekerja, apalagi berdakwah, niat kita dunia, misalnya pun, ada orang pengen menjadi pendakwah, pengen terkenal. Terkenal itulah yang diberikan oleh Allah Di dunia dia dapat Jadi orang hebat kemana-mana orang mengenal dia Kalau ada orang berdakwah Niatnya hanya untuk materi Materi itulah diberikan oleh Allah Dengan sempurna kata Allah Di alam dunia tidak akan sedikit pun kalian dirugikan Cuman masalahnya kita semua tahu Hidup bukan hanya di alam dunia Tapi hidup kita adalah alam akhirat yang abadi Dunia ini hanya sementara Dunia, akhirat. dunia hanya persaingan buat akhirat Dunia baik, akhirat baik Dunia buruk, akhirat buruk Kualitas kehidupan di alam akhirat Tergantung kualitas kehidupan di alam dunia Jadi karena hidup di alam dunia Hanya seperti orang lewat Atau orang yang merantau Di sini kita sedang merantau Berdakwah dimanapun Niatnya karena Allah Bukan buat kenetaran Bukan buat biar terkenal, bukan dibilang buah si anu ilmuwan yang hebat, tidak kata Allah. Kalau kalian itu yang kalian cari hanya di dunia, aku berikan apapun sesuai yang kalian minta. Jadi soal metode terserah karena apapun, Tuhan. kebutuhan manusia tidak sama. Kita ini manusia ada orang-orang yang biasa. Orang-orang kampung yang maaf dalam tanda kutip tidak mengenal perguruan tinggi barangkali. Pergaulan juga kurang, tidak pernah kemual. Ada orang yang di perkotaan tapi kuper. Ada orang yang modern, sangat modern. Ini luar biasa. Jadi kelasnya berbeda-beda. Itulah kenapa metode dakwah pun tergantung audien yang kita hadapi. Kalau seandainya kita berhadapan dengan audien, maaf karena saya orang kampung. Nenek-nenek, emak-mak nenek, yang orang kampung yang seumur-umur saya yang tidak pernah sekolah ini survei membuktikan. Banyak yang masih enggak sekolah, kalau, bisa baca. kalau disampaikan dengan secara ilmiah dengan bahasa-bahasa masa Allah, istilah-istilah yang mereka tidak mengerti. Sampai apa enggak? Enggak sampai. Bahkan punten, tidak sedikit saya mendengar ada orang berdakwah. Depan jamaah saya karena saat itu yang ceramahnya adalah politikus disampaikan tentang politik negara. Yang nenek-nenek pada bengong, kagak ngerti, kagak nyambung. Jaka sembung mabapet, nyambung. Eh. Itulah kenapa Allah mengirimkan kita-kita ini. Biar sampai saya kelasnya beda, kamu seupai orang-orang kampung, nenek-nenek nyampe sama nenek-nenek. Kalau Kiai Abdul Somad datang di kampung yang tidak pernah sekolah dan berbicara dengan istilah-istilah yang luar. Mereka tidak ngerti ngomong apa dia. Makanya metode dakwah disesuaikan dengan orang yang kita hadapi. Kelas mana orang yang kita hadapi? Audien kita ini kantoran, anak mahasiswa, emak-emak, petani, anak sekolahan, tariatif banget. Oleh karena itu soal metode tidak usah dipermasalahkan. Yang penting bagaimana kita menyampaikan sesuai dengan kebutuhan yang kita sampaikan. Mereka menerima apa yang kita sampaikan. Itu yang namanya dakwah. Soal metode nggak ada urusan. Puntan ada orang yang namanya penyanyi. Misalnya kayak Oma Irama dalam tanda kutip. Beliau bernyanyi kalimat-kalimat itu kan berdakwah. Ada orang yang dakwahnya dengan sinetron. Boleh jadi ada yang dakwahnya dengan sangir-sangir, silahkan. Tapi yang jelas, kita manusia sangat berbeda satu dengan yang lain. Kalau yang selera nyanyi dengan nyanyian, sampailah dakwahnya. Kalau yang selera dengan uh, misalnya sinetron, sampailah dakwahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Inilah kewajiban dakwah kita. Makanya, kalau kita berdakwah, lihat dulu yang kita hadapi ini siapa. Kelas mana mereka? Karena berbeda kelas, berbeda cara kita berbicara, semoga nyambung apa yang kita niatkan buat mereka. Oleh karena itu, yuk sekarang kita ini pas tabiqul berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam berdakwah, siapa yang menyampaikan, siapa yang disampaikan, yang jelas mereka bisa menerima dakwah kita. Saya rasa tidak usah dipermasalahkan, tapi Alhamdulillah tipiwan dari hari ke hari semakin baik, sekarang 13 tahun, Dulu, berita sekarang ada Islam, Nusantara, pagi-pagi ada acara. Saya ada acara, acara Kiai Ibnu Somad. Apalagi di bulan Ramadan, sangat banyak acara beliau. Masya Allah, mudah-mudahan TV ban mendapatkan keberkahan dan mendapatkan keberkahan buat kita sebagai penontonnya. Insya Allah, amin. Baik, terima kasih, Mama. Pemirsa, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman ke zaman. Tantangan berdakwah semakin kompleks. Ini menuntut kita untuk terus mencari kreasi dan formulasi agar dakwah mudah diterima. Pada segmen berikutnya, kita akan dengarkan tausiah dari Gurunda Ustadz Abdul Samad tentang efektivitas dakwah di era multimedia. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Ku. Spesial hari ulang tahun TV One ke-13. Terima kasih, Jamaah Masjid Nurul Izzah dan juga Pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Damai Indonesiaku ku spesial hari ulang tahun ke-13 TV One. Nah tadi sudah sama-sama kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Mama Dede Dan di hari yang ke-13 tahunnya TV One hari ini sebenarnya sudah ada tiga program Islam yang bisa kita ikuti Mama. Yang pertama Assalamualaikum Nusantara terus juga Damai Indonesiaku dan juga acara Mama Rumah Mama Dede iya kan. Nah, pemirsa yang ingin bertanya silahkan Anda bisa menyampaikan lewat Instagram di @damai_tv1. Setelah tadi ada tausia Mama Dede, sebentar lagi kita akan dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad. Nah, eh, tadi seperti yang disampaikan oleh Pauline bahwa saat ini tantangan Udi segala macam kehidupan sudah berbeda, termasuk untuk urusan berdakwah pemanfaatan teknologi sudah bisa kita temui dari guru-guru kita ustadz-ustadz kita yang menyampaikan ajarannya nah pertanyaannya sebenarnya seberapa efektif perkembangan teknologi ini dalam menyebarkan dakwah dan juga sebagai jamaah bagaimana kita memanfaatkannya untuk itu langsung saja kita dengarkan tausiah yang akan langsung disampaikan oleh guru kita ustadz kita ustadz Abdul Samad kami silakan ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Mama mohon izin anak nomor empat mau tausiyah Dulu zamannya sihir, black magic. Jadi ketika itu orang bisa saja melemparkan tali temali berubah menjadi ular. Seharu a'yunan nas, mereka menyihir mata manusia. Maka sesuai dengan zaman sihir itu, yang dikirimkan Allah subhanahu Wa ta'ala seorang Nabi punya mu'jizat mirip seperti sihir itu. Idrib bi'asakal hajar pukulkan tongkatmu ketika tongkat itu dipukulkan memancar dua mata air lemparkan tongkatmu wahai Musa lalu kemudian dilemparkan apa yang terjadi maka berubah menjadi ular besar dan ular itu memakan ular-ular kecil yang dilemparkan oleh para tukang sihir, dan sebagian tukang sihir yang tidak takut kepada Fir'aun itu, berserah diri kepada Allah, bersyahadat, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Musa Rasulullah. Berakhir zaman Musa alaihissalam berkembang kemajuan bidang pengobatan medis. Pada zaman itu mereka bisa mengobati orang yang buta, pada masa itu mereka bisa mengobati orang yang lumpuh. Maka dikirimkan Allah SWT seorang Nabi yang bisa menyembuhkan yang lebih daripada yang biasa. Kalau yang biasa ada orang lahir, matanya mohon maaf, terbuka, terlihat, tiba-tiba dia sakit, tidak bisa melihat, bisa disembuhkan. Tapi yang lahir dalam keadaan tidak bisa melihat, tidak bisa disembuhkan. Maka datanglah mukjizat Nabi Isa alaihissalam yubri'ul akmaha. Wal Aborooso menyembuhkan yang buta, yang kena penyakit kusta, yang lumpuh. Wayyil Mauta menghidupkan orang yang mati pun bisa. Biidnillah dengan izin Allah. Karena dia bukan Allah. Dia adalah Abu hamba Allah. Dia adalah Rasul utusan Allah. Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Nabi Isa adalah hamba Allah. Yang berdiri ini hamba Allah juga. Cuma bukan Abdullah. Abdul Rahman. Lalu kemudian datanglah. Masa berganti musim berubah Zaman itu mereka menulis syair-syair kata-kata yang indah Tapi kata-kata yang indah itu mereka rangkai berubah menjadi kalimat Kalimat hanya untuk menyanjung-nyanjung penguasa Memuji-muji orang kaya Maka apa kata Allah Dia tidak layak bersyair Karena syair datang keluar dari mulut pendusta Tapi dikeluarkan kata-kata mirip seperti syair tapi lebih indah daripada syair. Itulah dia, mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Muhammad SAW, sesuai untuk menjawab tantangan zamannya. Lalu kemudian muncul lagi hebat bicara orang bisa disiarkan melalui radio, maka muncullah. Mujizat sudah habis, tapi ada kelebihan yang diberikan kepada para nabi. Ada yang diberikan kepada pewaris para nabi. Al-ulama warasatul, Ambiak para ulama yang mewarisi para nabi. Jadi pada masa era radio muncullah ulama-ulama. Buya Hamka kajiannya disiarkan melalui radio. Kiai Haji Syafi'i Hazami kajiannya disiarkan melalui radio. Selesai masa radio, radio. datang masa televisi. Kita mengenal almarhum. Kiai Haji, Zainuddin MZ melalui televisi, lalu kemudian e, macam-macam tuan-tuan guru kita, lalu kemudian sampailah masa sekarang kalau dulu ada beberapa televisi, sekarang satu orang bisa punya tiga channel televisi diantaranya channel TV Abdul Somad di Youtube bahayakah ini? apa dampak positifnya? Apa nampak negatifnya, Ustadz Somad gimana bisa kenal, tahu, ngerti kapan pertama kali mendengar ceramah Mama Dede. Saya tahunya justru dari tiktok, ada orang ngasih ngirim saya video pendek, tapi waktu itu saya belum lihat videonya, baru dengar suaranya. Dari suaranya dikatakan, Mama boleh nanya gimana sikap kita kalau suami kita dilarikan pelakor, ibu-ibu eh, kok wajahnya lain ternyata suara diambil tapi dirobah selama orang itu masih pakai hijab tujuannya untuk menyebarkan dakwah tapi kalau sudah menggunakan itu hanya untuk mengolok-olok, mengejek-ejek maka saya keluarkan satu tausiah. Hai kalian yang memanfaatkan ceramah, hanya untuk mentertawakan, hanya untuk mengolok-olok, hanya untuk mengejek, mati kalian. Video ini masih ada di share seluruh manusia, mengalir dosanya ke alam barzah kalian. Delete segera, saya tidak tahu apa di delete apa tidak, tapi yang jelas sudah kusampaikan ya Allah, setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh, ada masanya, setiap waktu ada cara yang dipakai. Maka sekarang metode dakwah menggunakan alat-alat komunikasi multimedia zaman milenial. Dulu waktu saya kecil, ada acara menyambut tahun baru hijrah, malam Nuzulul Quran 17 Ramadan, maulid Nabi 12 Rabiul Awal, 27 Rajab Isra' Mi'rat diadakan di masjid di Tanah Lapang. Lomba azan, lomba imam, lomba khutbah, lomba ceramah. Dulu sekarang kita buat model baru. Lomba apa? Musabah Vlog. Lomba buat video pendek. Supaya apa? Supaya anak-anak muda terbiasa membuat konten satu menit. Bagaimana dia bisa menggabungkan antara otak kanan dengan otak kiri. Bagaimana dia bisa bicara bermakna tapi kemudian juga tidak kehilangan entertainnya. Bagaimana dia bisa bicara ada kalimat yang menguntungkan bagi dakwah, tapi juga bisa dinikmati orang banyak. Mengapa orang suka mendengar ceramah mama? Dari mana Ustad mengadakan ini? Ustad survei, enggak. Terus ya saya tanya mama saya, almarhumah dulu. Siapa di antara penceramah yang emak suka? Beliau tunjuk ini. Kenapa? Karena jawabannya langsung to the point. Karena dia tidak segan, tidak sungkan mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram. Tidak basa-basi. Aku suka, kata dia. Oh, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi saya yakin dan percaya, di balik itu semua, bahwa yang keluar dari mulut ini adalah apa yang ada di dalam hati. Mungkin ada sholat sunat khusus, mungkin ada solawat khusus, mungkin ada zikir-zikir khusus. Tapi kalau ini hanya dinikmati orang, hanya di dalam masjid saja, di musola saja, terlalu minim maka mesti di-share melalui www.youtube.com. Subscribe, like, and share. Maka ini mesti dinikmati melalui Facebook, melalui video yang di-share masuk ke dalam grup-grup WhatsApp. Kalau itu dapat kita lakukan, kita sudah memanfaatkan multimedia, telekomunikasi, termasuklah TV yang tidak hanya sebagai tontonan, tapi sebagai tuntunan. Di ulang tahun yang ke-13, Semoga TV One tetap menjadi tuntunan. TV One memang beda. Amin, Masya Allah, luar biasa. Ustaz jadi punya akun TikTok juga dong Ustaz? Enggak, saya dikirim Oh dikirim itu. waktu itu. Saya pikir ngelihat dari akun TikToknya UAS, ngeliat akunnya Mama Orang Dede. punya video pendek, dia kirim ke... Ke WA, oh, kok oh, Uh, apa ini kok? Lain suaranya, lain wajahnya. Oh, gitu ternyata di daging Iya, Iya, iya baik. Nah, itulah perkembangan. Aku ini, uh, kalau mamah melihat ada orang TikTok seperti itu, saya berpikir artinya itu anak yang membuat TikTok nontonnya berkali berkali berkali sehingga bibirnya tepat. Artinya merasuk dalam hatinya insya Allah mengamalkannya itu Ma. Masya Allah luar biasa terima kasih UAS dan juga Mama Dede bagaimana tadi kita mendapatkan penjelasan bahwa teknologi apabila dimanfaatkan dengan tepat maka efeknya juga akan sampai ke titik yang tepat tapi selain manfaat tentu ada juga yang perlu kita waspadai yaitu mengenai moderatnya bagaimana bahayanya teknologi ini dalam peranan dakwah nanti kita akan lanjutkan tausiah dari UAS dari Ustaz Abdul Somad. Untuk itu tetap bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Hari Ulang Tahun ke-13 TV One. Saya berangkat dari Pekanbaru Riau menuju Kepulauan Riau Batam lebih kurang satu jam nih pesawat. Dari Batam naik pesawat lagi ke sebuah pulau di tengah lautan. Satu jam lagi. Sampailah ke pulau, begitu turun musibah besar terjadi. Apa musibahnya Ustadz? No signal. Tidak ada signal sama sekali. Tapi kemudian banyak jamaah yang menyambut datang-berdatangan. Ustadz, anak-anak kecil. Ustadz, somat, ustaz. lalu saya tanya kamu, Kenal dari mana? Kan di sini enggak ada signal. Kata mereka, kami nonton TV. Saya enggak masuk TV. TV mana yang kalian tonton? TV One. Ternyata televisi bisa menembus yang tidak dapat ditembus oleh internet. Disitulah saya mulai bangkit semangat untuk berceramah di televisi. Dulu semangat juga, cuman sekarang kurang gitu semangat. Setelah itu semakin semangat. Dan jamaah pun terpukau. Jangan pakai narkoba nanti kamu sakau. Sakau tanda-tanda hari kiamat. Jamaah banyak yang terpukau melihat tausiah anak mama dede yang nomor empat. <tuh -tuh. Tapi jangan lupa, kalau televisi masih ada sensornya, masih ada komisi penyiaran yang memantaunya, dan terbatas, mari kita merenung beberapa puluh tahun dulu nonton televisi hanya sampai jam 12 siang. Sinetron yang paling terbaik waktu itu, Tuan Baron Little Missy. Lalu kemudian hari berganti musim berubah, muncullah satu lagi televisi jam 11 siang sudah mulai muncul sinetronnya. Dan ketika itu efek yang terjadi, beberapa anak sekolah mulai cabut dari kelas, karena mau menonton Mahabharata. Yang tersenyum berarti sudah tua. Karena ini ceritanya sudah lama. Lalu kemudian tumbuhlah seperti jamur di musim hujan, sampai akhirnya TV cable. Masuk parabola ke desa, ke kampung halaman, orang mulai lupa dulu, ...hiburan di kampung-kampung adalah ketika ustadz datang tablik akbar pengajian ramai di masjid. Ketika televisi sudah sampai masuk ke kampung, maka masjid ditinggalkan kosong. Bicara saya adalah fakta dan data yang saya alami. Tapi ada yang lebih mengerikan lagi dari televisi. Apa itu ketika setiap orang punya channel dan dia bisa menampilkan apapun yang dia suka... Kalau dia hobi minum khamar, dia akan buat podcast khamar, di atas mejanya ada botol khamar. Sambil minum khamar dia katakan, betapa nikmatnya khamar ini. Mau mabuk bersama saya, subscribe, like, and share. Orang yang suka, maaf mama, tidak layak bercerita tentang ini di depan ibu kita. Tapi mesti ku sampaikan juga. Orang yang suka dengan maaf seksual, maka kontennya dia bicara tentang itu saja di channelnya. Tanpa lagi ada rasa malu tanpa ada sungkan. Karena dia punya segmen masing-masing. Jadi ini luar biasa. Bagaimana memerangi ini? Jadi ketika orang dilarang, jangan tonton ini, ini haram. Kita tidak bisa larang orang. Dia akan bertanya, kalau ini haram yang halal mana? Alhamdulillah. Ketika kita katakan, jangan tonton TV ini, jangan tonton TV ini. Lalu yang mau kami tonton mana? Tontonlah Damai Indonesiaku. Yang mau kami tonton di bulan Ramadan mana? Tontonlah beberapa saat sebelum berbuka, beberapa saat sebelum sahur. Yang saya sebutkan ini aja jadwal saya saja. <tik> Ustadz Somad mengatakan membuat tiktok lipsing ceramah Ustadz itu katanya nggak setuju. Ngejek-ngejek Ustadz, katanya nanti amalnya jadi dosa jariah mengalir sampai ke kuburnya. Tapi orang yang bisa menirukan tausiah mama dede sampai mulutnya serentak seperti yang diucapkan. Itu kan nunjukkan bahwa dia terus mendengar, berarti kan dia baik. Kalau yang menirukan tausiah mama dede, perempuan pakai hijab, pakai jilbab, sopan, teruskanlah. Dia akan menjadi amal jariah. Tapi kalau menirukan ceramah Ustadz Somad, enggak pakai jilbab, perempuan tidak menutup aurat, maka dia sesungguhnya mengolok-olok mengejek dakwah. Tapi kalau dia sopan, dia baik, dia mengenalkan dakwah, maka sesungguhnya itu adalah amal soleh. Maka ini menjadi perhatian kita bersama. Ketika kita dikatakan dalam Al-Quran, لا Jangan kau katakan Raina Raina diambil dari kata ra'una, Ungkapan orang Yahudi untuk mengolok-olok mengejek Islam. Lalu alternatifnya mana? Wa zurna perhatikanlah kami tapi jangan pakai kata ra'una ketika kita berkata website ini haram tiktok ini haram sinetron ini haram maka sesungguhnya kita mesti bisa memberikan alternatif ini yang halal, ini yang boleh, ini yang mendidik ini yang memberikan tuntunan, ini yang menyegarkan umat ini tantangan bagi kita semua Mungkin bahan-bahannya dari Ustadz Hai para guru besar di kampus, di universitas Kalian yang profesor dokter membaca kitab Wahai para kiai tuan-tuan guru alim ulama di pondok pesantren Kalian yang menyiapkan bahannya Lalu saudara-saudara kita dari insan seni Dari paski, dari musawarah dari saudara-saudara sahabat hijrah. Mereka akan membuatkan konten videonya. Lalu kemudian akan diiklankan oleh guru-guru kita. Ini yang akan membentuk anak-anak kita sekarang. Saya mampir ke salah satu pondok tahfiz. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana proses anak-anak tahfiz? Alhamdulillah Ustadz. Kami ajarkan terus anak-anak. Gimana? Tertinggi targetnya sampai hari ini mereka bisa hafal juz 2930 sebelum masuk SD. Wow, mantap sekali. Apa keluhan yang ibu rasakan selama mengajar mereka? Setiap 10 menit guru-guru di kelas mesti buat iklan Pak Ustad. Setiap 10 menit. Kenapa? Anak-anak ini mudah jemu. Dari mana dia datang jemu bosan itu? ternyata televisi membentuk pola pikir anak. Kenapa setiap 10 menit guru mesti buat iklan? Karena setiap 10 menit ada iklan di televisi. Berarti sudah sampai iklan. Bener, tepat sekali ya, Tahu, langsung ngerem mendadak Nah, setelah ini kita akan berikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya. Dan kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Bahwa ya senantiasa bahwa namanya teknologi itu ada manfaat, ada benar Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz tadi akan membuat kita menjadi umat yang bijak untuk memanfaatkan perkembangan teknologi agar menjadi berkah buat kita semua. Jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi tentunya hanya didamai indonesiaku spesial hari ulang tahun ke-13 TV One Hai wang takum minkum ummatu yada'una ilal khairi waya moro وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Terima kasih pemirsa Damai Indonesiaku dan sekali lagi Alhamdulillah terima kasih atas kebersamaan kita dan terasa kita sudah memasuki di usia yang ke-13 tahun dan tanpa terasa juga Damai Indonesiaku sudah memasuki usia yang ke-12 tahun tentu saja bukanlah pekerjaan yang mudah untuk bisa memintin sebuah media yang memberikan informasi-informasi yang berharga salah satunya adalah informasi di bidang religi dan kita sudah Alhamdulillah mampu untuk mengumpulkan para ulama-ulama di Indonesia ini termasuk Mama Dede kemudian juga ada Ustadz Abdul Somad nah kita ke Mama Dede terlebih dahulu Mama menanggapi munculnya banyak media-media yang uh, dengan istilahnya prinsip dakwah yang diberikan dengan model yang macam-macam begitu Ma, ya. ada yang joke kemudian ada media yang serius. Nah, Mama menanggapi sendiri dalam perjalanan kehadiran media yang sekarang ada kompetitor yang disebut dengan media digital bagaimanakah Mama menanggapinya? Baik, terima kasih Ustadz Agung. Saya sebagai orang tua, bagaimana saya menghadapi permasalahan ini? Saya bersyukur. Karena apa? Sebagaimana saya katakan tadi, kan yang namanya tiap orang, seleranya tidak sama. Yang namanya tiap generasi, kehidupannya berbeda zaman, berbeda gaya, berbeda selera. Jadi saya sangat setuju dengan cara bagaimanapun berdakwah yang penting sampai kepada orang yang kita dakwahi. Apa yang kita niatkan buat mereka sampai. Dengan cara bagaimanapun, Alhamdulillah sekarang ada yang dengan cara nyanyian, dengan cara digital seperti Ustadz Somad, dari internet, dari Youtube, itu semua sampai. Bahkan saya sendiri terus terang saja, sekian lama saya mengenal suara Kiai Haji Abdul Somad, saya tahu persis bagaimana gaya beliau berbicara, tapi maaf, baru tumben ketemu hari ini Punten sengaja jadi, kita pertemukan mama ya mama. jadi kenapa artinya apa yang namanya YouTube yang namanya internet yang namanya Instagram itu sangat bermanfaat walaupun kita tidak bertemu wajah tapi ilmu-ilmu yang beliau sampaikan sampai kepada kita semoga ini bermanfaat buat kita semua amin, amin. Terima kasih Ustadz Abdul Somad sekarang kita ke Ustadz Abdul Somad mengingat dulu mungkin perjalanan media televisi yang ada salah satu televisi nasional TVRI pada saat itu kemudian muncullah TVT -TV swasta dan sekarang hadir TV TV yang istilahnya personal TV mereka bahkan memiliki kemampuan untuk bisa menampilkan channel-channel sendiri tapi ada satu hal yang barangkali dilupakan masalah akhlak masalah adab dalam membuat sebuah tayangan-tayangan saya ingin mendengarkan Bagaimana tanggapan Ustadz Abu Somad jangan lupa kita ini negara kesatuan Republik Indonesia di dalam lagu kebangsaan itu yang lebih dulu dibangun adalah bangunlah jiwanya setelah itu baru dibangun badannya maka jiwa manusia ini dirusak oleh khamar Islam datang menjaga lima hifzun nafs menjaga nyawa maka haram membunuh hifzul akal menjaga akal maka haram minum khamar, pakai narkoba. Hifzul mal, menjaga harta, maka haram mencuri, merampok, merampas. Hifzul nasal, menjaga keturunan, maka haram melakukan perbuatan zina, prostitusi, mohon maaf. Kemudian, hifzul aurat menjaga kehormatan diri, haram cacimaki. Maka dasar-dasar ini mesti kita terapkan dalam dunia demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan, maka, Kewajiban bagi kita sebagai mayoritas untuk menjaga lima yang perlu dipelihara ini. Maka semua orang yang punya personal TV, secara masyarakat kita mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan saudara-saudara kita yang duduk di anggota legislatif, dia mesti mengeluarkan undang-undang yang bisa mengikat. Karena kalau hanya masyarakat ini diceramahi dari bawah, tanpa ada dikat dari atas, sulit untuk terwujud masyarakat yang ber Karakter berakhlakul karimah. Kembali ke Mama. Lantas bagaimanakah Mama menanggapi ketika munculnya media-media digital di mana Ustadz-ustadz memiliki channel sendiri. Tetapi yang muncul adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Mereka benar-benar berpihak pada Ustadz-ustadz -ustad tertentu dan yang muncul adalah sering menghujat diantara para Ustadz-ustadz -ustad ini. Mama. Punten ya, ini yang salah dan saya katakan sangat salah. Modal berdakwah itu Ustad Agung ada dua. Yang pertama adalah akhlak, kemudian adalah adab. Adab bagaimana kita bergaul dengan orang. Yang namanya kita bagaimana dengan sesama kita. Ya Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Siapa tahu yang namanya orang yang kita ejek, yang kita olok-olok lebih baik daripada kita. Kalau saya melihat apa yang Ustadz Agung sampaikan tadi benar-benar terjadi saat ini. Tidak sedikit antara satu Ustadz dengan Ustad yang lain saling menghujat. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Gue gitu loh paling benar. Padahal Rasul bersabda tarok tupikum amroinil lantari lumatama saktum bihima kitab Allah wa sunnatu Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul selama orang yang berdakwah dimanapun dia bagaimanapun metode mereka berdakwah selama mereka dasarnya Al-Quran dan Sunnah Rasul saya menghimbau jangan saling menyalahkan karena tugas kita adalah berdakwah harus pakai akhlak harus pakai adab tata kerama etika dan sopan satun apalagi saling menghujat, saling menyalahkan masalah maaf dalam tanda kutip ini kemasukan setan dari pintu yang kesembilan, Karena setan masuk dalam diri kita manusia. Merasa gue gitu loh paling benar. Si Anu salah. Walaupun mereka ustad, ustazah, kiai hebat bagaimanapun. Kalau menunjuk orang lu salah, lu salah hanya gue yang benar. Walaupun mereka hafal Al-Quran. Maaf dalam tanda kutip mereka tetap memasukkan setan. Mereka tidak tahu akhlak, tidak tahu etika, tidak tetap kerama. Jadi kita saya menghimbau sebagai orang tua yuk. Kita bersama-sama berdakwah dengan cara yang baik, dengan etis, dengan etika yang baik, dengan ahlak yang baik. Bagaimana warga masyarakat yang mendengar ceramah-ceramah kita. Kalau yang namanya antara ustadz dengan ustazah saling menghujat. Apa kata mereka? Jadi kita harus ibadah binafsik memberikan contoh yang baik dimulai dengan diri kita. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang ada dan banyak yang terjadi saya menghimbau stop. Jangan saling menyalahkan. Selama kita tahu dasarnya Al-Qur'an dan sunnah Rasul, semoga dakwah kita baik, tapi diberikan contoh dengan akhlak kita yang baik. Insya Allah, jamaah akan mengikuti kebaikan-kebaikan kita. Baik, terima kasih Mama Ustadz Abdul Somad yang telah memberikan sebuah pelajaran penting bagi kita. Satu hal yang patut kita ingat bahwa justru dengan kehadiran teknologi digital, ini bisa kita katakan sebagai anugerah dari Allah untuk memudahkan kita menuntut ilmu dan sekaligus memudahkan kita untuk menyatukan begitu banyak perbedaan yang pada saat itu sangat susah untuk disatukan karena belum hadirnya teknologi. Kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Inisaku Spesial Ulang Tahun TV One yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor. Tentu saja. Tahun kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, di tangan saya, tidak kami telah memilih beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada guru-guru kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja, akan saya sampaikan yang pertama: ada pertanyaan ini untuk Mamah. Mah, Mama, pertanyaannya adalah bagaimana kita mensyukuri kalau kita sudah tergolong orang yang mensyukuri. Silakan, Mah. baik, syukur, syukur, syukur itu menampakkan nikmat ke permukaan. Bagaimana cara kita mensyukuri yang disyukuri nikmat kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ta "Kalau kalian menghitung nikmatku, tidak akan terhitung. Duduknya kita di sini nikmat. Kalau tidak ada acara damai, kita belum tentu duduk di sini." Alhamdulillah, Paulin. Bagaimana mensyukuri nikmat? Mensyukuri nikmat dengan tiga cara: yang pertama, syukur dengan hati; yang kedua, syukur dengan lidah. Yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana syukur kita dengan hati? Sekecil bagaimanapun nikmat yang kita terima. Kita bersyukur kepada Allah tanpa menggerutu. Kenapa? Maaf dalam tanda kutip. Apalagi mak-mak nih. Tidak sedikit nikmat karunia dari Allah sangat banyak. Tapi masih ngeduma. Dulu sebelum Anda menikah, pengen menikah punya suami. Begitu punya suami, Allah. Apalagi sudah pada tua. Kadang-kadang laki gue nyebelin ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Enggak usah dibahas kelamaan. Kemudian, bagaimana mensyukur nikmat dengan hati? Saya menyarankan Anda sujud syukur. Minimal lah habis semayang wajib. Kita sujud syukur. Yang kedua, syukur dengan lidah. Tiap dapat nikmat apapun termasuk sekarang nih. Ulang tahun Indos, eh, ulang tahun maaf. Maaf, maaf, maaf. Ulang tahun tipiwan yang ke-13. Dalam tanda kutip, kita wajib mensyukuri nikmat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahulladhi la ilaha illa huwa, Dialah Allah yang tidak dapat disembah kecuali dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir, dunia sampai akhirat. Makanya tiap dapat nikmat, kita ucapkan hamdallah. alamin Yang ketiga, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat? Syukur dengan amal perbuatan. Kita diberikan umur yang panjang, hendaknya umur yang panjang dipakai di jalan yang Allah ridho. Kita diberikan rezeki, rezeki dipakai di jalan yang Allah ridho. Kita diberikan kesehatan, alhamdulillah zaman pandemi sekarang kita sehat wal afiat. Walaupun dulu tiga bulan yang lalu pernah kena, sekarang sehat, maka insya Allah sehat kita dipakai di jalan yang Allah ridho. Dengan tiga cara inilah baru syukur kita, syukur yang sempurna. Insya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Mama dan selanjutnya pertanyaan kepada gunda Ustadz Abdul Samad, silakan Mas Bayu. Baik, terima kasih Pauline. Ini dari at Ustad. underscore Assalamualaikum Mama dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 TV One. Semoga makin maju dan selalu tampil beda. Pertanyaan saya mengenai pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang sesuai ajaran Rasulullah. Bagaimana menyikapi adanya perbedaan metode pelaksanaan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar? Silakan. Ustaz. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khaira ummah, kamu akan menjadi umat yang paling baik, syaratnya tiga. muru bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Watanhauna anil mungkar, larang orang buat mungkar. Watu'minuna billah, tapi dasar utamanya adalah iman kepada Allah cara amar ma'ruf, macam-macam. Ada orang yang bicaranya lantang, tapi ada orang yang bicaranya lembut, soft. Ada yang tidak bicara tapi menulis buku, membuat video pendek, yang membuat berkesan, hati orang menjadi tersentuh. Maka perbedaan metode ini dalam Islam ada tiga cara yang tidak pernah orang bersatu. Yang pertama nasiun kelompok yang berpegang kepada teks, namanya golongan tekstualis. Yang kedua akliun, kelompok yang berpegang kepada akal, namanya kaum rasionalis. Yang ketiga kelompok irfaniun, mereka yang berpegang kepada intuisi, kalangan ulama sufi. Ketiga-tiga kelompok ini selalu tidak sejalan karena berbeda metode. Tapi mereka akan bertemu pada satu titik, apa titiknya? Yaitu wama Umiru illa li'abudullah mukhlisin, keikhlasan. Apapun jalan yang akan kita tempuh, kita akan bertemu pada satu titik keikhlasan. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini amar ma'um, nahi mungkar. Kenapa bisa terjadi clash? Berarti kita masalahnya adalah masalah ikhlas. Kalau kita sama-sama ikhlas, insya Allah pintu ikhlaslah pintu yang tidak bisa dimasuki setan. Illa ibadah minhumul humul muklasin kecuali hambamu yang ikhlas kata pengakuan iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar termasuk golongan yang ikhlas karena Allah. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma amin. Masih ada waktu untuk pertanyaan ya. Silakan Paulin. Pertanyaan selanjutnya untuk Mama. Mama uh, dengan akun dari Abi Hawak. Pertanyaannya. Apakah boleh kita berdakwah melalui musik religi ataupun dengan membaca Al-Quran yang direkam dan di-upload ke sosial media? Apakah itu tidak Ria? Mohon dijawab dengan singkat Mama. Silahkan Ma. Kembali kepada niat kita, innamal a'malubin niat. Maka kalau niat kita ikhlas karena Allah agar orang-orang ikut berdakwah dengan Al-Quran, mau, di, mau direkam atau mau langsung itu silahkan. Makanya niat orang tadi sebagaimana Ustadz Sobat tadi mengatakan Al-Bagina ayat 5. Ya karena ikhlas, karena Allah. Maka dengan cara bagaimanapun, dengan gaya bagaimanapun, metode bagaimanapun insya Allah dipersilahkan. Dipersilahkan jadi ya asal ikhlas gitu ya Maya. ya. Asal ikhlas. Baik terima Jangan kasih. pengen pamer, jangan uh -huh. pengen ria. Karena orang yang ria kemasukan. Berarti niatnya yang harus dikuatkan supaya tidak Ria dan pamer, begitu. Terima kasih Mama Dede, terima kasih Ustadz Abdul Somad. Nanti ada pertanyaan lagi yang mohon dijawab lagi. Dan bagi pemirsa yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, silakan melalui Instagram at 1 Begitu ya Pauline ya. Betul. Dan tentunya kita akan sampaikan lagi pertanyaan selanjutnya di segmen berikutnya. Untuk kita pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku, Special hari ulang tahun TV One yang ke-13. Terima kasih pemirsa TV One dimanapun Anda berada untuk tetap bersama kami dalam program Damai Indonesiaku ku spesial hari ulang tahun TV One ke-13. Dan kita melanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui akun kami di Instagram di at Damai _tvone. Dan pertanyaan pertama kembali lagi kepada Mamah Dede. Mah pertanyaannya ini benar-benar yang sedang banyak terjadi di zaman sekarang, di zaman now nih Mah ya. Apa tuh? Pertanyaannya dari Mumu. 9 titik underscore eh. mah Bagaimana ya cara menyadarkan orang yang suka joget-joget gitu apalagi katanya membuka aurat untuk diajak berdakwah Masya Allah saya yakin Ustadz yang manapun kiai yang manapun pasti melarang dan mengharamkan karena orang yang joget-joget dengan gerakan-gerakan apalagi maaf dalam tanda kutip gerakan yang seronok Apalagi yang membuat aurat, kemudian e, menggoda kaum laki-laki Sampai dia ada keinginan untuk melakukan perbuatan zina dalam tanda kutip Bukankah Allah berfirman <tik> Bahkan banyak yang tiktokkan dengan gerakan yang aneh Maaf Ustaz Somad, saya pernah melihat ada yang namanya sinetron pun Dalam tanda kutip Aneh tapi nyata ketika seorang ibu lagi koma Suaminya dengan anaknya membuat tiktok aneh tapi nyata emaknya sadar. Pertanyaan saya, mana perasaan produser? Kenapa pemainnya ketika suruh memainkan ini tidak menolak? Kalau dia benar-benar orang yang beriman, dia tahu sinetron banyak dilihat orang. Artinya dia dakwah ketidakbeneran. Itu mengajak orang lain masuk ke dalam neraka jahanam. Bukankah kita pengen mati Husnul Khotimah? Masa dengan tiktok Ustadz Somat? Aneh kan? Ini... ...adalah yang menyesatkan kita. Semoga kita semua sadar mana yang benar, mana yang salah. Itu tugas dakwah kita. Maka kita larang mereka yang melakukan perbuatan yang tidak layak... ...tidak sesuai aturan agama kita. Insya Allah mudah-mudahan kita selamat. Nah baiknya nih mah boleh nggak tetap bergabung di aplikasi atau platform tersebut... ...atau lebih baik keluar tidak sama sekali mempunyai Karena mamah lebih baik mundur. Karena Rasulullah selesai bersabda kalau kita punya teman dengan siapapun silahkan... Tapi bersahabat, pilih-pilih sahabat. Sampai beliau mengatakan, kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, minimal mencium bau wangi. Kalau bersahabat dengan tukang las, walaupun tidak memantuin las, minimal Anda akan mencium bau asap. Makanya saya hari ini bertemu dengan Ustaz Somad. Selama ini saya melihat di Youtube beliau itu selalu ada, eh, Anda tuh punya selari yang ada uas atau peki. Mamah berada pasti dengan Anda, Bikinlah nama Mama Dedeh. Ini gara-gara saya bareng-bareng sama UAS. Jadi beradaptasi dengan Anda, oke? Masya Allah. Masya Allah ini hostnya juga nggak mau kalah, juga bikin juga nih Mama. Oh kan? Caranya Masya ada. Allah. Karena bergaul. Insya Allah ini adalah yang positif. Amin. Terima kasih Mama. silakan Mas Bayu. Ya terima kasih Pauline. Ustaz ada tanggapan Ustaz. Itu tadi ada orang koma dijogetin TikTok. Akhirnya sadar lagi gimana Ustaz pernah ngelihat video itu nggak sebelumnya? Ada seorang jamaah mengundang saya ke bumi Minangkabau, Sumatera Barat pada acara halal bihalal tiga tahun yang lalu. Mm. Dia sudah diponis meninggal dunia, kata dokter bawa saja dari rumah sakit ke rumah karena sudah tidak bisa tertolong. Mm. Menjelang beberapa saat tiba-tiba dia tersadar dari koma yang panjang dan ketika sadar yang dia sebut Ustadz Somad. Lalu ketika ketemu saya tanya, apa yang terjadi ketika Bapak koma itu? Kata beliau, saat saya koma, Ustadz Somad datang dan Ustadz bertanya, kapan tablik akbar? Dan saat itu mereka langsung buat acara tablik akbar, itulah di halal bihalal di Sumatera Barat. Lalu saya tanya, apa yang membuat Bapak ingat dengan saya? Beliau menjawab, saya kalau pergi ke kantor, hidupkan MP3, saya dengar ceramah Ustadz. Kalau saya sampai di kantor sebelum acara, sebelum kegiatan, saya tonton Youtube ceramah Ustadz. Ternyata apa yang ada dalam memori, otak, kepala dan hati kita adalah apa yang sering kita lihat. Jadi yang diceritakan Mama tadi bahwa dia teringat dengan TikTok karena memang itulah yang paling sering dia lihat. Jadi sakratul mautnya juga yaitu itu, Tok, mati. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Al oh, wow. Baik, Ustaz ini ada pertanyaan dari Jainuddin 1012. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad, Insya Allah yang dara Allah dan juga Mama Dede. Izin bertanya, apakah penerapan Islam yang rahmatan lil alamin di keseharian uh, sebagai pekerja di lingkungan perusahaan milik non-muslim? Nah ini mungkin mohon jawaban singkatnya. A'udzubillahiminashaytanirrojim. La yanhaakumullahu 'anil ladhina Kalau mereka tidak mengusir kamu dari kampungmu, mereka tidak memerangi kamu, orang yang berbeda agama itu tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, mereka tidak membunuhmu, mereka tidak memerangimu, mereka tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, bagaimana kamu membalas mereka? Anta buat baiklah kepada mereka. Waktu ke situ ilaihim bersikap adillah kepada mereka. Begitu ajaran Islam. Prakteknya apakah pernah seorang sahabat Nabi melakukan hubungan baik dengan non Muslim? Saidina Ali menantu Nabi, sepupu Nabi, suami Fatima, Az-Zahra radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ketika sampai di kota Madinah dalam keadaan miskin susah karena baru saja hijrah bekerjalah Sayyidina Ali sebagai tukang timba air di rumah orang Yahudi. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah itu Ali bekerja menimba air di rumah Yahudi, maka Nabi membolehkannya, itulah dalil boleh bekerja di tempat non-muslim, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Selama akidah tidak rusak, selama dalam hubungan sosial, Wala'ana abidum ma'abadtum, wala'antum abiduna ma'abud lakum dinukum wali'adin. Wallahu'alam. Insya Allah, mudah-mudahan ini penjelasan dan pencerahan buat kita semua ya Pauline ya. Amin. Masih Insya ada Allah. pertanyaan? Baik, masih ada durasi? Sudah habis, jadi mohon maaf dan semoga apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, Mamah Dede dan juga Ustaz Abdul Somad menjambah. Keimanan dan tentunya bermanfaat untuk kita semua baik setelah ini sama-sama kita akan panjatkan doa jamaah yang di rumah dan juga jamaah yang ada di masjid sama-sama kita menengadahkan tangan kita manjatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan langsung dimimpin oleh Ustadz Abdul Somad untuk itu jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi tetap di didamai Indonesiaku spesial hari ulang tahun TV one ke-13 Terima kasih pemirsa TV One dan Indonesia yang masih terus bersama kami sampai dengan penghujung acara pada kesempatan kali ini tentunya alamin Masya Allah Tabarakallah TV One telah memasuki usia yang ke-13 ini sungguh luar biasa kami membersamai Anda dan tentunya melalui program ini kami menyalurkan dakwah yang Insya Allah bermanfaat bagi kita semua yang menyaksikan dan yang terlibat dan Amin. Alhamdulillah Mas Bayu sebagai ya. Bentuk Betul. rasa syukur kita ya, sebagai milat ke 13 tahun. Ya ini dia, kalau kita lihat uh, udah ada nasi tumpeng di tengah-tengah kita semua. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan juga ungkapan kebahagiaan di perjalanan TV One yang mencapai 13 tahun. Hari ini Mas Agung akan memotong tumpeng yang akan langsung diserahkan ke Mama Dede dan juga kepada UAS gitu ya. Masya Allah, tentunya harapan kami ini Tentunya dapat membawa keberkahan Untuk kita semua Mas Bayu ya Amin. Insya Allah akan menjadi karunia dan berkah Buat kita semua mm -hmm. Ustadz ada request nambah lagi atau sambelnya tambah enggak? <laughs> Cukup, oke okay. Baik silahkan Silahkan ya. kalau begitu kembali ke tempat masing-masing Mas Agung, terima kasih ya. Ustadz Abdul Somad dan juga Ami, mama sami, terima, mama. terima kasih Mas Agung ya. Baik Dan Paulin. Seperti janji kita tadi, bahwa kita akan menutup Damai Indonesiaku hari ini dengan sama-sama doa yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad. Untuk itu kepada Ustadz Abdul Somad, kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Alladzi la ilaha illa huwal hayul qayyum, wa atubu ilaih. A'udhu billahi minal rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, alrahmanirrahim, imaliki yawmiddini iya kana abudu wa iya kana Ihdina suratul mustaqima suratul ladhina an'amta alaihim wa'iril ma'adhubi alaihim wa'laddallin Amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Assalamualaika ya Rasulullah Allahumma ju'al kulla a'amalina minas salihat Jadikanlah semua amal-amal kami ini Termasuk amal-amal yang salih yang dapat kami jadikan sebagai bekal untuk menghadapmu ya Allah Saudara-saudara kami yang sudah menyampaikan dakwah melalui TV One Dari mulai kameramen, produser, semua Yang sudah segala kelelahan mereka, tetes puluh keringan air mata mereka Jadikanlah itu sebagai penambah beban berat Timbangan segala amal soleh pada saat kami menghadapmu Hari itu tak ada guna harta, hari ini tak ada guna anak Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang ikhlas Dengan hati yang tulus, dengan amal yang soleh Allah marzuk nariskan halal dan taiban ubara berikan kami rezeki yang halal yang barokah supaya kami dapat berwakaf berinfak dan bersoldakoh guru-guru kami yang sudah menyampaikan tausiah dalam program-program kebaikan ini diantara yang hadir pada saat ini ibu kami ustazah kami mama dedeh panjangkan umurnya sehatkan badannya semua jamaah kami yang mengikuti program ini baik yang hadir di mana di seluruh penjuru dunia Allah matoilohomorana berkahi usia kami Wabarik lana fi arzaqina berkahi rizki kami, wabarik awladina, wabarik awladana jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah Min hufazil Qur'an wal hafizat menjadi para penghafal Qur'an Allahumma ji'al ja hadhal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizkuhu min kulli makan Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia, negeri yang aman, damai, terbuka pintu rizki dari segala penjuru Allahumma wafiqula ta'umurina, pemimpin-pemimpin kami Condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka, ya Allah. Allah ja ajalamin al muklasin jadikan kami orang yang ikhlas. Allah ajalamin al -ja tawabin jadikan kami orang yang bertawab. Allah ajalamin al -ja ibadik jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allah ajalil ja hayat azza adzalna fi kulikhair. Kalau kau takdirkan kami masih hidup besok pagi, jadikanlah kehidupan itu sebagai tambahan amal saleh. Allah -ja ajalil ma'utarahat la'na min kulishor. Kalau kau takdirkan kami mesti mati malam ini biarlah kematian ini membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa Allahumma aktim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi suil khatimah Allah majal akhir kalamina inda intihai ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar wa sallallahu ala nabijina Muhammadu wa ala wa sahbihi wa alamin terima kasih Ustaz Abdullah Somad atas doa yang dipimpin dan juga buat Mama Dedeh yang telah menyampaikan tausiah hari ini izinkan kami untuk menyampaikan kenang-kenangan Kenang sami-sami Mama Masya Allah Anda sampai jumpa minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh